Siswa dari Indonesia mungkin seperti itu yang ada di Malaysia dan berkunjung ke bazar Ramadan, dan juga berbuka puasa di University Kebangsaan Malaysia, guys. Ya, UKM wow, sangat seronok sekali lah, mestilah guys. Ya, jom kita tengok videonya, guys. Tapi terlebih dahulu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channelnya Rian Bekti. Jom kita tengok videonya. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda jadi, Bang. Willy, kita sekarang ada di mana, Bang? Oke, okay, selamat siang semua. Sore, sore. Petang, petang, oh, eh. petang. Oke, okay. okay. okay. okay. okay, selamat uh. petang semua. So, this week we gonna fresh right, not like last video. Oke, okay. so sekarang ni kita ada dekat dalam UKM. UKM, UKM. Oh, UKM. So, kita ada dapat komersial, pada menunggu. That's UKM ada, ada Kambaza, daripada program tersebut sudah oh, kecil banget suaranya ini, tengok-tengok lah, kita tengok, kita orangnya kecil, oh. besar, -besar. Eh, setiap ada, nggak pakai, ada. nah Hari ini jadi rencananya aku sama Bang Billy kita mau berbuka di UKM. Yes. Nah, jadi kebetulan di sini memang sebelahnya ada bazar, Bagaimana? jadi kita. Oh enak ya. Tengok-tengok dulu lah, ya kan bang. Oh, kita oh. harus mendukung. Program-program mahasiswa, mahasiswa, student-student UKM, wuih, asik kayak kali, Amad dan Kak Bih. <laughs> <laughs> ok, jomlah so, kita tengok tak kita promote. Amad. Ah, ah, ah, ah. ah. Ok, ok, jadi, ok. Korang-korang okay. yang ada di sekitar UKM, bolehlah datang so, ke Pazar UKM, ok. Tak datang, <laughs> tak datang, beli. Oh, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> boleh, okay, eh. boleh boleh boleh boleh boleh Jom, boleh kita tengok ya bang ya oke kalau kita lihat guys ya Pertemanan antara dua orang ini, antara orang Indonesia dan juga Malaysia itu sangat-sangat akrab sekali dah macam sahabat karib, macam tuh lah guys ya Jadi mungkin itu juga istilahnya memupuskan ya Mungkin pandangan orang-orang daripada teman-teman sekalian yang netizen-netizen agak-agak gimana gitu kan Yang suka uh, provokator, yang suka istilahnya kayak ngenyek dan lain sebagainya Ya yeah. Kalian lihatlah bagaimana persahabatan pertemanan mereka berdua ini. Ini orang Indonesia dan juga orang Malaysia. Ketika sampai di sana dijamu, ditemani, maksudnya disambut dengan hangat dan lain sebagainya. Itulah yang istilahnya sebenarnya terjadi, bukan seperti yang di sosial media yang cekcok dan lain sebagainya. Ya Allah. <tuk> oh, yeah. Oke, okay, lanjut guys. Oke, okay, boleh-boleh. Penasaran <tuk> ya? Okay. Bazar Ramadan dekat UKM ini. Oh, berarti anak muda semua nih, guys. yang di sini, guys, rata-rata ya. Oke, okay. oh, ini mahasiswa, mahasiswa gitu, guys. Ya, mau oh, banyak jus juga, ini air-air semua ya. Jadi, bazar okay. ini memang student semua. Belinya, beliau. Iya, tengok, Iya, gue. Sebab, baju-baju student semua Oh, ya oh Iya, Iya, gue. Iya, Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, dia Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Oh, ah, Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Iya, gue. Kreatif lah orang-orangnya. So, kreatif lah, macam diri. Okay. Terensi, asli keren banget. Ayo, okay. <laughs> <diri beri> <susup> Betul, luar biasa. Oke, okay, kita tengok lagi. Oke. Welcome to Ring Ring Gang. Okay, sekarang saya ada jual kopi. Kopi ni sekata untuk kopi yang besar. Lima minit. Ah. Oh, mana -mana sedap tu. Ya. Jangan tengok. Saya kopi dia owner. Oh. <laughs> <laughs> <laughs> ni ni empire dia apa? Empire dia apa? Empire. Ah. Dia tak pam sangatlah abang. Tik empire eh. Ni tak bayar. Ada sedekah. Ada sedekah. Jom bang. Tunggu sama bang. Pakai banyak. terkalnya. Ada kita mesti tengok lagi guys ya, mesti tengok kalau biasa kan FS channel dan lain sebagainya Kebiasaan yang saya alami juga ketika saya membawa jemaah Malaysia di Mekah ataupun di Madinah seperti itu kebiasaan mereka itu suka mentraktir ya sama dengan orang Indonesia itu suka mentraktir itu yang saya alami ya teman-teman mau orang Malaysia maupun mau orang Indonesia itu kebanyakan mereka suka mentraktir banyak istilahnya kalau dari jemaah-jemaah Malaysia itu saya kadang dibelikan makanan ya yes. e, ustaz apa hey, kan, macam tu dia cakap, macam tu kan kalau di Malaysia kalau jemaah Malaysia dicakap susah kak saya kan macam tu ustaz nak apa macam tu pasti kalau tak saya ambil lepas tu dia bagi bayar Ah jam tuh ya. Itulah yang membuat saya itu kadang wow, sebegini ya kan. Lepas itu saya bersama dengan jemaah-jemaah Indonesia juga yang luar pulau yang Kalimantan, yang biasa saya bawa tuh orang Samarinda, Kalimantan, terus Banjar dan lain sebagainya. Jakarta juga ada ya kan, Tangerang juga ada, Karawang juga ada. Dan jarang sekali saya membawa istilahnya orang-orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu jarang Dulu-dulu awal-awal tuh memang jarang seperti itu Dan juga ada juga sih Jawa Tengah akhirnya seperti itu Dan alhasil apa guys yang saya temukan Sama Jadi persamaan antara orang Malaysia dan orang Indonesia itu suka membayari ataupun suka mentraktir Saya waktu itu beli sorban gitu guys ya Sama orang Indonesia, sama ibu-ibu yang dari Kalimantan itu Oh ya udah bayar sekalian aja saya yang bayar Oh my god, meskipun saya menolak dia tetap memaksa Seperti itu guys ya Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat saya itu macam Wow, hebat ya negara kita ini Indonesia dan Malaysia Orang-orangnya itu saling menghargai dan suka mentraktir Suka bersedekah macam itu guys ya Dan di video ini juga ya kan Abang ini, abang yang putih ini guys Membayar pesanan daripada abang yang hijau ini Nah itulah konsep daripada kehidupan yang saling merangkul seperti itu guys ya keren banget halo bisa <tuk> Ah betul juga. macam Ustaz Keren banget Tapi ini enggak tahu ya guys, ya kebenaran daripada videonya. Mungkin ownernya yang sedekah ataupun abang yang putih tadi. Saya tak paham juga, tapi abang hijau ini yang memberikan terima kasih, ucapan terima kasih kepada yang putih tadi, guys. So rasa apa? Audio yang muzik tu kan? Ada orang sedekah. Ambil lah. Ambil lah. So, al al Alhamdulillah. Hari ni kita nak beli. Ada orang macam Ramadhan. Oh, ada orang beli kan jadi tu. Ini for respect luar biasa. Kadang tak salat <laughs> pun sikit. <laughs> kan sebaik puasa lah Anda. Oke. Okay. <laughs> Jadi bagi teman-teman yang menonton ini kalau baterai mati buka jangan lupa beli Kopis. Kopis by TK, tiga ketul yeah. oh, okay. ya. Kopis. Ah, Kopis tuh happy guys, tapi enak ya. guys. Gitu. Karena kasihkan di bazar Ramadan, kami sampai lupa kalau kami mau berbuka di Masjid UKM So, kami terlambat deh untuk datang ke Masjid UKM Oh, udah penuh. Wow. Seperti, Oke, rame banget ya, guys ya. So jadi sekarang kita udah ada di KM di Masjid KM. Nah, sebenarnya kami datang terlambat, jadi alhamdulillah dapat. Uh, untuk berbuka, karena dia tuh modelnya kayak satu nampan gitu itu tuh di datang untuk empat orang. Ah, oh, makan bersama contoh ya Iya. Okay. Kalau udah penuh terlambat datang, Mereka dapat. Ya, dapat itu. Hmm. Jadi, hmm. harus pandai-pandai cari yang mana nih, yang masih berdua atau sendirian, atau bertiga gitu setengah okay. atau boleh berdua atau tiga. Begitu. Kan UKM, guys. Biasa mereka berkelompok gitu ya guys ya. Oh sedak nih guys nasi. Oh ada kurma. Makan kurma dulu. Lepas tu makan nasi nih. Air sedaknya. Semua main HP guys Pastilah, ya kan? Oh ada yang mengaji juga guys ya. Mungkin mereka mengaji ya kan. Mahasiswa-mahasiswa itu tidak menyia guys. Waktu yang ada. Alhamdulillah sudah adzan. Sudah nih guys. Saya biasa kalau di Arab juga makannya seperti ini, guys. Ini makan yang membuat kita tuh rukun damai macam tuh ya kan. Ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW biasa jamaah Tabligh juga mengamalkan hal yang demikian ya di Malaysia juga universitasnya seperti itu dan kalau kita ke pondok pesantren yang ada di Indonesia di Habaib para Habaib seperti itu mereka juga makannya seperti ini. Itu kebanyakan seperti itu, mengikut sunnah Baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, rata-rata ada pondok banyak. Pondok itu yang menganjurkan seperti ini, ataupun melakukan tradisi seperti ini, guys. Termasuk di Malaysia juga, ini di UKM. Ya, cara makannya seperti ini juga, ya. Jadi, kita lebih akrab di Arab juga seperti ini, guys. sangat seronok untuk menciptakan keakrapan ya itu bagusnya oke okay. masya allah solono Selesai alasnya dibersihkan masing-masing. Oh, patut dicontoh guys begini ya ternyata uh, apa namanya ya pendidikan yang ada di UKM seperti itu. Jadi melatih kita juga untuk mandiri, untuk istilahnya bisa apa namanya guys, bertanggung jawab meskipun itu hal-hal yang sepele. Karena istilahnya makan terus habis itu dicuci sendiri itu memang sebuah hal yang keren banget sih menurutku daripada istilahnya orang-orang habis makan terus ditaruh aja gitu guys ya. Oh itu perlu kita tiru, guys ya, buat kita semua yang nonton ini, guys ya, terutama bagi saya sendiri ya. Masya Allah, ini naik atas ya. Nah jadi udah salat berarti. Hmm, gimana Bang Billy? -Bang, Bang Billy, namanya ya. Kenyang soalnya kuda, jadi kita tarawih. Tarawih doh. Tapi tadi memang kalau di UKM ni uh, tipe bukanya ya kayak gitulah memang langsung makan nasi gak? oh memang gila kita ya. tengok, tengok makan nasi apa itu Sampai untuk empat orang loh sepatutnya kalau, kalau kita dua orang yang dapat satu itu aduh oh, Ah, betul kekenyangan was. Ya, ma ada, masa so, tu aku maka pernah makan saya baju aku <laughs> XL pada double XL <laughs> so memang UKM ni donation dia pun oh, oh, memang kau-kau lah kan sebab dia buang nasi pun nasi gaseh uh gaseh. -huh. Nasi ayam berlau. Nasi banyak kuah berlintah. Betul. Jadi uh. dia ni habis muka langsung perut. Ada musafir-musafir yang daripada <coughs> Johor <coughs> pergi ke UKL kan? nak buka puasa UKL boleh singgah. Tapi <coughs> ingat lu UKL ni ada student juga. Dan tak semua student tu mereka bertaja pada Ziz sendiri. Betul, Asibanya, betul. Sebenarnya pandemua ni dia hmm membagikan Indonesia ini kepada student yang lebih baik Oke. Tapi kita dapatnya nggak? ya, semua student, ramai student apa? Nah, Wah ramai. Itu. Tadi untung kita dapat ya. Hmm, sebab kita, kita kita kita tadi datang lambat kan. Betul. Datang lambat lagi. sebab so, kita tadi ke bazar kan. Betul betul. betul. Uh, setiba di sini udah ramai, udah penuh orang. Waduh, bingung tuh. Oh. Mana nih? Tak pas, dapat. Terus ada apa? Uh, untung ini. untung dapat lah. PM <laughs> So guys mungkin ada satu lagi weeks ke depan kita boleh buat satu review. Ya. Oke. Okay. Orang boleh bagi tahu kita orang. Bagi tempat yang interesting yang mungkin something new yang kira yang tak dapat tengok lagi. Hello. Yang Hello. boleh kita cekah dia. So boleh komen ke bawah. Oke. Okay. Okay? Jadi ya itu dulu lah video uh. kita kali ini bang okay. Billy. Itu so, ya uh, jangan lupa like comment dan subscribe. Follow IG ku dan IG nya. Billy? Apa Bang? Oke, I'll okay, See you next video. Bye. Bye. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya, video dari Abang Rian Bekti dan juga Kak Billy guys ya. Keren banget istilahnya sharing hal yang berbeda daripada yang lain ya guys ya. Yaitu bazar Ramadan yang ada di Universitas Kebangsaan Malaysia atau UKM dan juga berpuasa di masjidnya seperti itu dan suasananya seperti itu guys ya mengagetkan sekali karena baru pertama kali aku lihat seperti ini ya guys ya istilahnya di Malaysia ataupun di UKM ini mengamalkan ya kan apa yang ada di Arab Saudi juga atau bisa dikatakan tradisi Arab lah mungkin bisa dikatakan seperti itu ya guys ya karena saya tahunya makan-makan kayak gini tuh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak orang-orang Arab yang melakukan dan bahkan setiap pada acara dan lain sebagainya di Arab tuh pasti seperti itu guys beda dengan kita yang makannya sendiri-sendiri kadang prasmanan dan lain sebagainya kadang catering dan lain sebagainya ya Pasti seperti itu kan Nah kalau kita lihat istilahnya di Arab Saudi Dulu waktu saya juga mengaji di Kediaman Sheikh di sana Ya di Mekah Nah disitu juga makannya seperti itu guys Satu nampan itu ada lima orang sampai enam orang Karena nampannya itu besar sekali Ya kalau itu tadi kan agak-agak kecil gitu Untuk empat orang Nah itu guys ya Dan kita itu bergabung dengan orang-orang Ada orang Nigeria Kadang terus ada orang Pakistan Ada orang Arabnya Masya Allah Jadi kita Ngobrol seperti itu guys ya Membangun istilahnya persahabatan Membangun pertemanan yang lebih erat lagi Mungkin itu tujuannya Kenapa Rasulullah SAW itu ketika istilahnya disebutkan di usaha-usaha Ataupun orang-orang yang cerita pasal bagi dari Muhammad SAW Keseharian bagi Nani Muhammad SAW Ketika makan Rasulullah SAW juga suka istilahnya berbincang-bincang Seperti itu guys ya Wallahualam Itu kalau saya tidak sila ya Jadi Rasulullah SAW Itu kalau makan Tak diam saja Tapi Berbincang-bincang Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Bang Rian Dan juga Bang Billy ya Yang sudah membawa kita jalan-jalan di UKM Allahu Akbar Seronok sangat ya Oke, okay, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh came to the game and I changed play How like rearrange